Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya'i Walmursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah ilmu pengasihan Atau juga disebut dengan doa mahabbah Yang mana dengan mengamalkan ilmu pengasihan ini Orang yang awalnya tidak mencintai Anda Akan berubah menjadi, menjadi cinta terhadap Anda Tentunya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 Sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah ta'ala Adapun tata cara dan doa amalannya adalah pertama-tama sebelum anda membaca doa amalan tersebut, terlebih dahulu anda kerjakanlah sholat tahajud dua rakaat dan sholat hajat dua rakaat. Setelah itu anda kirimilah fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kepada kedua orang tua target anda dan yang ketiga kepada target anda masing-masing anda kirimi sebanyak satu kali setelah itu anda bacalah doa amalan berikut ini sebanyak 11 kali atau 21 kali atau juga 33 kali Atau 41 kali Karena Lebih banyak tentunya lebih baik Ada bacaan doa amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ya mukallibal kulub Sabbit sekolbah Sebut nama target Ila kolbi Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Ya Mukallibal qulub, Sabit Sekolba Sebut nama target Ila qalbi. Anda kerjakanlah amalan tersebut dengan yakin dan Insya InsyaAllah Tak butuh berapa lama Target akan mencintai Anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh